Baiklah perasaan bales lor, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada kabar spesial untuk keluarga Konoha persahabat ya Kita mendapatkan asupan vitamin bahagia, momen cute saat pernikahannya Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah, gaya suangnya saat lagi viral-viralnya persahabat ya Gaya suang Rizky Bilar dan Bunda Lesti Masya Allah, mudah-mudahan rumah tangga yang selalu bahagia Selalu langgeng dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Masya Allah banget yang menantu idaman. Cute dan sangat menggemaskan. Momen ini pun bersama diripos oleh akun Erna Ningsih ya. Banyak tanggapan komentar juga di postingan ini. Ada tanggapan dari akun Instagram Rusdian Skorana 82 mengatakan Masya Allah, foto pernikahannya kapan dikeluarinya baru sekarang? Gak apa-apa deh, daripada tidak sama sekali Aduh, Masya Allah banget ya Ada juga tanggapan lain persahabat Dari akun Nenden Permana mengatakan soang beraksi, katanya tuh ya Masya Allah banget Gaya suangnya Leslar ini selalu menjadi Tentunya sorotan banget ya Lagi viralnya Mudah-mudahan idola kesengan kita selalu membawa berkah Untuk banyak orang Kemudian persahabat kita simak juga Ada kabar spesial yang kita dapatkan Yang lagi heboh kemarin Soal rambut Papa Bilar Persahabat ya Gaya terbaru Ini masuk kabar terkini Rizky Bilar, warnanya rambut, begini hebohnya tanggapan Lesti, wow, ternyata begini juga nih tanggapan Lesti ya, heboh banget Kita simak di slide berikutnya, persahabat Alhamdulillah, dan hasilnya juga nggak mengecewakan, masuk top stories Google, Masya Allah, love you guys, Masya Allah banget ya, Alhamdulillah kita bangga sekali Kabar soal gaya rambut Rizky Bilar ini masuk top storiesnya Google. Bangga sekali ya. alhamdulillah mudah-mudahan idola kesayangan kita semakin banyak dukungan semakin banyak doa dan support yang diberikan. Kemudian persahabat kita simak juga di kabar berikutnya mengenai vlog Leslar Entertainment. Bunda Lesti pertama kali rekaman di studio baru di rumahnya. Ini persahabat ya lagi direvisi info dari Kak Lensa Doni ketika live semalam, jadi yang gak sabar menantikan Bunda Lesti tentunya rekaman di studio baru harap bersabar bersahabat ya, pastinya warga Konohang ingin sekali menyaksikan rekamannya Bunda Lesti, apalagi Bunda Lesti nyanyi solawat nih, bersahabat ya bersolawat untuk baby BBL Dikarenakan vlog ini belum di-up, ya lagi direvisi karena banyak sekali yang harus tentunya dicek, biar hasilnya juga bagus, kata kalian sedunia. Mudah-mudahan secepatnya, dan hari ini bahkan bisa di-up, ya, untuk vlog terbaru rekaman Bunda Lesti Kejora di studio barunya. Kemudian, persahabat kita simak juga di unggahan F radio FM. Yang mana mengabarkan persahabat ya Bail dengan lingkar kepala lebih besar memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Dan disimak persahabat ada postingan BBL yang sedang digendong oleh Bunda Lesti. Masya Allah banyak ya Alhamdulillah BBL selalu menjadi pusat perhatian semoga menjadi anak yang cerdas. Dan kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Phyllis The North ternyata ada penelitian dari Universitas Edinburgh di Skotlandia yang melihat data dari 100.000 orang di antara usia 37 sampai dengan 73 tahun ukuran kepala mereka saat dilahirkan terutama memiliki kepala besar cenderung cerdas di kemudian hari Nah, keterkaitan kecerdasan seseorang juga bisa dilihat dari gabungan IQ, gen dan kesehatan seseorang secara keseluruhan sejak lahir. Tapi pengaruh genetik juga bersentuhan dengan berbagai keterampilan kognitif, ukuran otak dan bentuk tubuh, serta pencapaian seseorang. Alhamdulillah persahabat ya BBL, tentunya kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang cerdas. Amin. Diham persahabat kita lihat juga Di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari Nur Enda mengatakan Iya kepalanya BBL tuh kayak bayi-bayi bulet, bulet, pinter ya nah, amin Ada juga tanggapan dari Vitara Karena kecerdasan anak diturunkan lebih besar dari seorang ibu Semoga BBL jadi anak yang soleh dan juga cerdas amin Itulah beberapa tanggapan positif yang diberikan untuk memfati. Dan berikutnya, persahabat, kita ke kabar dari Indosiar. Jangan sampai lupa, persahabat, ya, tahan tihantinya untuk warga Koroha. Diingatkan, jangan sampai lupa pastinya menyaksikan acara The Academy 5 yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar. Tanggal 6 Juni, hari Senin, pukul 23.00, waktu Indonesia Barat, sudah dipastikan Bunda Lesti akan tampil di acara Dangdut Akademi 5. Dan juga, para kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.